Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tutorial untuk uh, bermain melodi di tangan nada A minor dan digabung dengan pentatonis plus. Langsung saja uh, kita akan coba nadanya adalah sebagai berikut ya. Kita bermain di empat akor. Kemudian G. Kemudian F. A. Kita akan memainkannya di nada-nada rock, ya, metal. Ya. Tangan nada minor adalah sebagai berikut. pentatonicusnya adalah seperti ini. Kita ulangi. Jelas ya. Uh, untuk petikannya adalah kita uh, tangan kanan menempel di gitar, ya kita berangkat introspsi dan ini soalnya akan lebih menggelegar ya. di uh, musik ya langsung kita coba sekilas e, contoh memasukkan ada melodi A minor dan blues minor, blues di A minor di musik rock teman-teman bisa e, mencobanya pelan-pelan ya kalau memang ada kesulitan silahkan juga e, kirim komentar, jangan lupa di video kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share dan tetap semangat sukses selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh